Halo assalamualaikum lor di video kali ini saya ingin mencoba untuk membuat fermentasi ataupun bisa dikenal bioaktivator untuk bahan-bahannya saya sudah persiapkan yaitu pohon uh, okay. pisang terus pekatul Tetes nanas, uh, air kelapa, kecambah, sama apa, tapi lor, hmm, ada. Uh, tape nanas, kecambah ada, kecambah, terus bung, ya rebung, rebung kering, rebungnya ada. Untuk bahan-bahannya ini Untuk bahan-bahannya ini nah. Untuk bahan-bahannya ini lor Ini tetes Tetes ada 3 liter Tetes 3 liter Terus ini katul Katul 2 kilo Ini Pohon pisang Pohon pisang yang ada Oponjuru oh, ini ya. Arah siapa ya, Terus ini kecambah, ini tape, ini bungur, bung, tepung, bung pring. Terus, ini air kelapa. Uh, air, kelapa. air kelapanya ada tiga liter, air 3 kelapa liter. 3 liter, terus ini nanas. Nanasnya berapa biji? Nanas dua biji. Dua biji. Terus. Semuanya ini nanti direbus. Direbus terus yang terakhir dimasukkan ini kalau sudah dingin. Terus disimpan selama 14 hari. Baru, 14 hari. ya 14 hari bisa jadi kan untuk bahan fermentasi pupuk cair maupun pupuk padat dan buat pakan ternak fermentasi pakan ternak juga bisa. Oke, okay, kita langsung proses pembuatan lur. Lur, kali ini kita akan membuat tutorial, yaitu bioaktifator Marilah kita mulai. Apa yang bahan-bahannya yang kita butuhkan? Yuk, kita mulai saja. Oke, ya langsung ini persiapannya air kakak 15 liter ini air bekatul ini bekatul 3 liter nah 3, kilo. 3 kilo nanas dua. 2 kilo setengah kilo ini rebung setengah kilo capar hijau Rp 5.000 edes tebu cukupnya ini ketupat pisang satu kaset satu kresek Terus Terus Air Kelapa 3 liter Air kelapa 3 liter Nanti Kalau Kita Airnya kita masak dulu Baru Oke. Dimasukin semua Sampai mendidih Oke Kita masukin aja Airnya Tunggu dulu, sampai mendidih. -lebih. Kita bikin apinya dulu. Oke lor persiapan, oh, iya kan, ya, persiapan guys genize. Ya. Oke, Oke lor untuk api sudah menyala, nanti kita tunggu hingga hingga mendidih. Setelah itu Bahan-bahan yang sudah kita siapkan tadi, kita masukkan semuanya Terus kita aduk-aduk hingga semuanya betul-betul tercampur Setelah itu kita matikan untuk apinya Terus tunggu hingga, hingga dingin Dimasukkan yang terakhir yaitu e, tape Setelah itu nanti sudah betul-betul dingin, kita simpan Tutup rapat hingga 14 hari, setelah itu bisa digunakan Adapun bioaktivator kegunaannya bisa untuk pupuk cair maupun pupuk padat, seperti organik cair juga organik padat dan juga untuk bahan pakan ternak kambing maupun sapi. Oke, kita tunggu terus video selanjutnya. Nah, ini airnya sudah mendidih Cara membuatnya, lah, Mari kita masukkan ke pisang Ini ares-aresnya sekalipun bisa Kita masukin aja secukupnya Iya, nganti boleh itu aja Proses uh, Pembuatan fermentasi Sudah dimulai Dikarenakan air sudah menidih Nah itu yang terlihat uh, Memasukkan Degok pisang Terus bekatul uh, Air kelapa 3 liter Terus tetesnya Nanti 3 liter Nanas Dan uh, merbung, merbung Oke lihat terus video selanjutnya Udah cukup ya Dutuk, dutuk, dutuk Aduh cunas nao Nah ini Kita aduk aduk Kiar kena air kanan Kedua, bektot kaki ini aja.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 Nah, kita ini. Rebung sama kecambah Untuk rebung setengah kilo Kecambahnya pun setengah kilo Untuk per 15 liter air loh. Jadi untuk takaran 15 air itu Kecambahnya setengah kilo Rebung juga setengah kilo Rebung Pring, pring sengah pring, pring ulung juga orang sedeng ya? Saya ya? Iya, ini sini sini ya? Dikarenakan, orang muat cilik celik ganti lho Ini kita ganti aja truknya nggak muat ternyata so teteleri. Ini tim Orang burung par Belum belum. Okay? sedur. Tunggu airnya sudah mendidih. Terus kita masukkan kita masukkan bahan-bahan selanjutnya yaitu air kelapa 3 liter sama batas tiga liter. sama air kelapa juga tiga liter itu untuk per 15 liter loh jadi 15 liter air takarannya tetesnya tiga liter air kelapa juga tiga liter kalau enggak air kelapa pakai beras tepung beras yang dikasih air tepung beras satu setengah kilo satu setengah kilo dicampur dengan Air. Unta tas -tota ini beli di toko toko pakan bisa. Satu botol ini dua ribu. kita pakai tetes karena kita akan mencari kadar bakterinya sebab kita mau buat yo ini, tangan aja sudah masuk kita masukkan air kelapa. Air kelapa ini bisa di kalau enggak ada air kelapa bisa pakai oke okay, ya. Okari. Okari maupun maupun apa 100 plus bisa. Kalau beli di di pasar ini 1500 saat waduh Oktok ya, ngegila. Ya, lah. Eh. Lembah kang leter. Oktok. aku ya. Nanti. Ya. Sak, Iki, tidak sak, Kilo nih. Cerita. Cerita lagi. Aduk lagi. Oh, ambune so wajar, wangi ya lagi-lagi Tutup lagi, tunggu airnya mendidih.